Baru-baru ini banyak sekali hewan yang dijadikan peliharaan, salah satunya anjing Anjing yang sering keluar rumah mungkin perlu dimandikan lebih sering Sementara anjing yang hanya diam di rumah hanya perlu dimandikan dalam beberapa bulan sekali Yang namanya anjing itu kalau disuruh mandi itu susah banget Entah karena gak suka sama air atau apa Tapi anjing seba yang satu ini demen banget mandi sampai langsung nyembung sendiri Ini namanya kinako. Kinako sangat suka mandi, tapi karena faktor usia, kulitnya menjadi sensitif dan kehilangan bulunya. Majikannya pun memandikannya dengan air panas yang murni dan alami, supaya kulitnya cepat pulih. Kasihan ya, tapi... Seperti orang Jepang yang sangat suka onsen Ketika air sudah siap, Kinako langsung masuk ke dalam bak dan duduk manis Lihat tuh mukanya, menikmati sekali ya Sang locikan pun meletakkan bebek mandi di atas kepalanya dan di air mandinya Ya ampun, gemis banget kan ia sangat senang gemis banget kan ternyata ada juga anjing yang suka mandi kalau anjing kamu gimana semoga anjing kamu selalu bersih ya sobat